iRefal, oke okay, langsung saja kali ini kita akan mengulas satu-satu dari berbagai jenis senapan angin ini ya sahabat bediler oke okay, yang pertama yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor akan 47 lipat hijau hitam plus manometer, nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya nah jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan kecil sedang maupun besar, Akan tetapi untuk senapan PCP ini sangat dikhususkan untuk berburu di hewan big game ya sahabat bediler. jadi seperti babi, biawak dan jenis hama yang lainnya, nah ini untuk tekanan anginnya, mampu menampung di tekanan angin hingga di angka 2000 sampai dengan 2000 1500 PSI dan untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS ya sahabat bediler Nah untuk kelebihan dari popor senapan angin ini yaitu bisa dilipat ya sahabat bediler jadi lebih praktis dan lebih simple ya sahabat bediler Nah ini coba saya lipat dulu nah seperti ini ya sahabat bediler sehingga untuk tampilannya pun pastinya lebih minimalis dan elegan oke yang terakhir untuk harga dari senapan PCP ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP di game sekeren ini ya sahabat bediler oke kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya nah untuk senapan angin yang kedua yaitu ada Senapan angin sub subfusion 2565 dengan popor klasik coklat krom ya sahabat beda jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat beda yang masih pemula Karena untuk penggunaannya pun pastinya lebih simpel dan lebih mudah dibandingkan dengan senapan-senapan yang lainnya ya sahabat beda Nah untuk pengisian angin senapan ini Menggunakan sistem pompa uklik Ataupun pompa tangan jadi untuk Minimal pompanya bisa mencapai tujuh kali Dan untuk maksimal pompanya bisa Mencapai 20 kali pompa ya Sahabat berdilet sehingga Uh, semakin banyaknya dari pompa senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler nah ini untuk uji powernya di angka maksimalnya itu bisa mencapai 650 fps ya sahabat bediler oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga 1.125.000 rupiah sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin subuklik click baik di Indonesia versi dari Jaya Air Rival Oke kita lanjut ke senapan yang terakhir Nah di sini untuk senapan yang terakhir yaitu ada senapan angin gejluk DWP fusion 1960 dengan popor gamo-kamuflase ya sahabat bediler jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan ataupun lebih direkomendasikan buat berburu di Medan Outdoor ya sahabat bediler karena memiliki varian popor bercorak kamuflase sehingga ketika kita berburu di Medan Outdoor maka kita akan lebih terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler dan untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa menggunakan dengan pompa gejruk manual ataupun menggunakan pompa PCP khusus ya sahabat bedilan. Dan untuk tekanan anginnya pun bisa menampung di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI. Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Yaitu, dibanderol dengan harga satu juta delapan rupiah. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game dengan varian popor yang sangat bervariatif, ya, sahabat Bediler. Oke, ini saya taruh dulu. Oke. Oke, sahabat bener jadi itu tadi untuk ulasan-ulasan senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Arival dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibantu dengan harga 1 jutaan aja sahabat bener sudah mendapatkan berbagai jenis-jenis senapan angin terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air nah untuk harga secara full setnya nantinya bisa langsung ditanyakan ke admin Jaya Air ya sahabat bediler dan untuk informasi pembeliannya nantinya saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini oke sahabat bediler untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru seputar senapan angin Dari Jaya Airi Oke sahabat video, terima kasih Saya undur diri dulu dan salam bedil.